Hah ha ha. kalau Gini ya, loh. itu ngeri. Tuh, woi, apanya woy, ngeri Woi, woi, woi, woi. Eh, nggak akan pernah kena cok. Eh, Oh, sama kayak kita mainnya pakai anjing, cok. Anjing. ade rotnya nabrak ini cow mami hai aja ini udah siapa eh itu lo mau ikutan? siapa? Toxius, jadi ya, oh vajib ngulangin satu aja hey, lo mau ngulangin satu, Thayla yulah, sekali lagi lah Aduh, mau ini dulu bentar ya, enak enak enak banget nih, aja waktu Tiga ribu dunia dan tidak ada satu mawar yang pantes. <laughs> Hidup adalah untuk menipu sang mau Aku lebih dari sekadar senjata. warga ataupun takdir. Mm, makin el. Terus bakik galin kesialan adaru. Tulit. Bing gue buset. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Bing gue minus banget, tapi kok Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Itu dibikin Mita, dibikin Retri. atau apa, cu. <SILENCIO> Jal-jal, lu jal, pake jal. tu pakai pake Valen jal. Adalah dua cintaan terbaik. Waktunya balas dendam. lu mau memakai apa lal semua akan tunduk pada kekuasaanku. Cepet cepet, kamu dingin, kamu dingin, kamu Aduh, gua pakai apa ini? Gak bingung lagi, bolak. Topan Santun telah hilang dan aku akan mengembalikannya. Dan aku akan mengembalikannya. So ini cantik, uh, masuk ke mana kaslamat riadi? Oke, ke sana dong. Ya, kali, ya, kali. Ada apa? Semua ketidakadilan di dunia ini. Aduh. Buru. Serius atau ih, ayah kamu mau makin naon ih? Setiap hari kamu bisa menemukan great <tuh> timer yang tangkas. Iya bu ih, lain jiji gak ya, ih. <tuh> Lama enggak, hiuweh berangkat lagi ke hari ini. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Ayo Dexter. kelinia menikah set pisa nih gue 220, 2268 gede emang iya wih nomor 4 Valentina siap siap, yang si paling paling <laughs> pas banget, Beri. Ya Allah, gue bilang tahan-tahan. woi gue bilang gitu. Gue bilang tahan-tahan, bisa masuk, WiFi sama data tuh gitu. Nama gua. terus pada ada trombosis, ya. Ikiganiya biker tadi, ayamnya Welcome to Mobile Legends ngeverge, hmm. bang bang Mana G -B. G -B, G -B. seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. <laughs> All set yeah, Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Lakukan apa yang dilakukan orang setempat penunjung. Keadilan memiliki lengan yang panjang. Aku ya. jatuhkan dan ajak tanah. Yo, halo-halo, Make Idol, Make Idol. Coba hindari peluru. Lawan menggila. keadilan selalu. Eh, uh, apa? Aku harus mengulangi. Nah, Mar Mate, Pirro. Aku punya peluru dengan ukiran namamu. Clean akan segera tiba. Slain. Enemy has been slain. <laughs> Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi. dengarkan Syarifmu anak muda hanya seorang pria yang melakukan perjalanan lawan menghilang dari Dengarkan Syarifmu anak muda. An hati -hati. Yeah, yeah, yeah. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di padang gurun. telah hati terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi Keadilan selalu menang. Eh uh, apa? Lawan menghilang dari lane. Mega kill. Mom aku. Gaka. jatuhkan senjata dan hadi, angkat hadi. tangan lawan menghilang dari leher keadilan memiliki lengan lakukan apa oh, yang dilakukan orang ready. setempat pengunjung Is not ready. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Aku okay. harus <laughs> <laughs> selalu <laughs> uh, <sustan> Apa aku harus mengulanginya? Yeah. Dan ukiran namamu Hati-hati Lawan, Lawan mengkirap dari leh, leh. Okay. telah si eh. uh. You destroy the eh malah gue, eh malah gue, eh doang nih, Keadilan telah ditegakkan. doang gitanya. telah ditegakkan. Kenapa kamu Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang All penembak jitu sepertiku. Really Kamu tidak bisa ya? menyalahkan dia untuk itu. Asilah telah ditegakkan. Gedungkan Sherif. Asilah telah ditegakkan. Eh tak hey, attack Our turret has been destroyed enemy has been slain. attack Initiate retreat nggak ada uang keadilan telah ditegakkan. lagi pak, ampun sedih banget. Ada <tuk> oke. Okay. apa itu beramal <laughs> Coba menjari blue Launch, Ya, ulanginya Ayuh, Dikit lagi, dikit lagi. Dengarkan hmm. okay. Cherry Jangan panik. Clean Your team destroys the church uh. You unlock the gun. gue juga nge-leek, woi. langsung ngejeplak kayak gitu. Seharusnya nge-blast kayak gitu ya, Saya ya, iya, Ini kenapa sih jangan Our under attack. Clean, akan segera. Mulai Initiate retreat. Aku punya peluru dan kita semuanya, guys. Kabilang nanti. Kukatakan nanti. Lagi ini, Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang pemberani telah Gata. Immediate retreat. Gata. back back. Proti memiliki lengan yang panjang. Dor Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Dia takut itu ditegakkan. Hey, Ten haus. gue heran-heran, e, -heran, karena beda ini sih, beda sih. apat bersembunyi. Keadilan telah ditegakkan. telah ditegakkan. telah ditegakkan. telah ditegakkan. Keadilan selalu benar. Eh, uh, apa aku harus mengulanginya? Alt is ready. Don't go! Jangan panik. Clean akan segera tiba. Initiate retreat. <laughs> Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi? Keadilan <tuk> telah ditegakkan. Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang penyempatan itu minggu. Kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk itu Aku akan pastikan keadilan tegakkan hari ini Aku punya peluru dengan ukiran namamu. Udah retri itu Keadilan telah Gas! telah ditegakkan. Kartila telah ditegakkan. Get that, enemy. telah ditegakkan. Keadilan telah ditegakkan. Lakukan apa yang dilakukan orang